lama sala anta ti tada sa اللاء، صول العار، إن Masorum sinar lain, na hinga leda sa lehrana. Masorum sinar lain, na rabuda alam tunyana. Bunga makhluk uh, sa pagana. Bunga makhluk ستجنى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياس الحبيب الله دري undung mirin kesokan dari cinta nabina undung mirin kesokan na, untuk nangis cek ramah na, ngelocor air فلو ترأت إن الله <متضحي> king the Hai dimana Allah terate ta aqom pon san nabiba banula ma panutna banula ma panutna Salam Allah Ala ya Sil Habib al badru Ala Yuna Men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 Alhamdulillah Allazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah allazi an'ama alayna wa ala dinil Islam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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabiyyu wa rahmatullahi Ya Rasul. Allahumma sallallahu alaihi wa mitna sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Al-Nuriddhati wa Sirisari Isairil Asma'i wa Sifat Rabbi Zidni Al-Mah Warazukni Fahmah Rabbi Shurahdi Dulu, Allah Muhammad Allah. Allah والزوج من جدناه، والملهم نارشتنا، واعذنا من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد. Para Pemirsa, para Mitra Pengajian, Banyu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik yang langsung maupun yang melalui Aplikasi Indo-PWT Banyugir On, Dantrius Banyugir On, IMO Banyu Giron atau yang melalui 2 meter band 103, atau 803, atau juga 814, atau yang melalui Radio Radio FM, Al-Kahiru FM 1 maupun 2, Permata FM, Bagud FM, Banyugir FM, Banyu Giri FM. Kita juga FM-FM yang lain juga yang melalui loudspeaker- loudspeaker, pengeras-pengeras suara, atau yang melalui speaker, loudspeaker, sound, sound system, sound, -sound aktif, dari kompetensi telepon juga yang melalui media lainnya. Sangat kami muliakan. langkung Kimin ngambil lebih barokah Serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita, pengajian Banyu Kiri On. Sekarang kita bersama ngaturin Ganjar Fatihah, kita aturkan kearifan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarang setiap keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau. Raji-raji Epon, poterah-poterah turunan Epon. Keluarga Talim Epon. Para Tabi'in, bentabi'in, tabi'in. Para Nabi, para Utusan. Para Wali, para Imam-imam, mujtahidin, para Ulama, para Sufiyah. Kerang pengarang ilmu ilmu syara'iyah. guru-guru beton kulit dan guru dan guru datang sakit, bangsa sepoh, bangsa sepoh laki maupun bini, lapa lapa lapa terjemah akan cakap akan kenalan kenalan, murid-murid santri-santri beton kulit Orang-orang yang saya kebaikan fokus Orang saya tolong orang saya apa tidak beratan kulit saja. Tanpa rayan kencaran Orang, -orang saya atau bersul kalau beratan kulit saja. Tanpa rayan kencaran kefokusan kamu Sekarang berpaku setiap petunjuk dan setiap umat Islam Lakik maupun bini pengajian khususnya Halimah bin Qomar alamat kali baru manis Banyuangi siapa latihan dunia tangkal telah polo muhrum are ahad are tangkal telah polo Jukun Haji Hasan Alias Milan Wujur Temur Kampung Terebung Terebung Ancur Kecamatan Batu Marmar Pamakasan Campana tinggalnya Areah Hat Tangkal Tala pada Muharram 1444 Hijriah Dengan Arbai binti Marthiyo, berumbung di satu bayi, kebayi tengah, kecamatan Sokobanang, Sampang, siap bola tiga dunia, tanggal petolekor bulan Muharram hari Kamis. arek mesti antel petolekor Muharram 1444 H. Balamatersti jenah isaporaat isutusanya eta eta bena-bena popule. Selamat dediksen Allah diberi di 65 detik. Semadar kenyiridan Allah yang syafaat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat kepada para ulama, para uliyyah, para shuhada, para saudikin, Ben malam ke Laban Genginya, Barokah. Barokah pun saya tersebut Malamater, Pertahan Kulis Tejah. Sarang anak foto, Pertahan Kulis teji. Keluarga, Pertahan Kulis Tejah. Santra-santra benjamak, Pertahan Kulis Tejah. Orang-orang yang sangat terbesur ke Laban, Pertahan Kulis Tejah. Santra yang kencuran, kefokusan, Gafui, Pertahan Kulis Tejah. Bukan orang-orang yang sangat bagus dapatan mudah saja, muka-muka senantiasa mendapatkan kerida'an serang pengampunan depan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kelampiran serang belas kasih sayang yang depan Allah. Dapatkan pertolongan, perlindungan, serang maunepun Allah Subhanahu Wa Taala, bimbingan epun Allah, inayah epun Allah, kaya di air kaya hima, kaya epun Allah. Malam menter, kalian nak ingin barokah, barokah epun pengajian, barokah barokah epun khabar kusan, barokah na para ulama. Barokah para ulia Barokah para syuhada Barokah para salihin Barokah para guru para bangsa kok barokah umur barokah ilmu Barokah harta barokah cicke Barokah ban barokah keluarga barokah pesantren santri barokah jamaah nah barokah jamian keparena barokah Saja perjuangan, perjuangan, pengorbanan, pengorbanan. Bermanfaat dengan tambahan tauhid, seronoh hidayah, Epon Allah Subhanahu Wa Taala. Hai ya pada kecempaan kecempaan Hai ke kompmpin ke kepungan kepungan kebahagian kebahagiaan punya akhiratlang keaan kes kespokan kesemp ser seku keelekon Malang-malang saya buat kalau bukan kempang Eh, orang tak butuh ke angkuya watang Bukan sudah lihat majaran, pautang tangan Semoga orang jumpa rejika ni Oleh rejika si halal, si warokah Semoga orang nafusnul khatimah Perancang umur lemah ta'at Allah, benda kena Nabi Allah Bacang umur. Ini adalah menjunjung tinggi agama Allah. Yang pernah sehat beras selamat. Selamat dijodohkan di musibah, dipendai di bencana, dari malapetaka. Selamat dari petena-petena. Selamat dari tau dolim dan seodolim. Itulah orang yang setingkis. Itulah orang yang setelub. Balanya alam orang yang selalanya. Aganggu orang yang seaganggu. Lambat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Lambat dari kehinaan kotorate. kotor ate, peteng ate, kereng ate, kering ate, lopan ate, maten ate. daripada kuat iman dan kuat Islam bisa memperjuangkan ke kemenangan Allah di dunia dalam pandai-pandai para rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peroleh ilmu sebanyak ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Depan dekat hajat dekat kalangan gampang tercapai cita-cita dan -cita sukses usaha wa ya, prayat terkabul kabul pernyoalan pernyoan ala hadhihi an-niyat wa la kulli niyatin shalihat wa qabul wa tamam mikudsur wa naydiku sayyidina Ar rasul Abi bin Abil Batul, Sallallahu 'Alaihi Wasallam, rahumul Fatiha, al-Fatihah. الفاتحة Para Pemirsa Pramitra Pengajian Banyugir On yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, Dalam Kitab Taurat, Kitab tertulis empat bed, empat keris Serus-terusan. Pertama. Mangkura kitab Allah Ta'ala. Fadanna allayyaghu allayyaghu faru lahu. Omil mustahzi'ina bi-ayatillah. Orang yang pun lama usah Al-Quran. Pasti kita isafor ben Allah. Nikah dan pada benci nyinyi dek ayat-ayat Epon Allah. Erekan ayat-ayat Allah Allah. Pada nikah Erekan, sabiasa. Erekan nikah nik. Erekan barang sepele. Erekan barang arge. Teti orang naws Al Quran. Nikah aku tak kutunya yang kecik. Allah. Sebab. Ayat, ayat ayat Allah. lakar ayat-ayat Allah. Se emaus ayat-ayat biarlah Bi Allah taala apa kun seorang Bisa mungkin ise pore bisa mungkin sebagian. Tergantung kasukaan Allah sejelas bedesat. Kelakuan tu seorang Orang Maus. Kitab-kitab yang -kitab Allah. Kitab Allah. Kitab Taurat, Injil, Zabur, lakon-lakon Al-Quran. Ini keken Maus apa nikah? Ampunlah tetip pengaporan Allah. Sinan nomor dua. Perisensi nomor dua mantau bahwa sema semenghinakan kereng soki oleh kereng soki inah malah soki Reng sokirik budi apa banyak. Dan ini kan elang dua pertelon agak mana. Tawaduk kau orang, karena tak benny ketaroh oleh kasokinah, melerik beriin tawadu matawadu. Dan ini kan berarti orang yakin ke allah. Elang agak mana lu pertelon selem, kare seberapa telon, jaring orang ini kemungkinan lara chicken, pakunda kunda pak aben, tak sami madomi, tak sampai main aben, ada orang sokip, punan terong kasokin, terong meleri buri. Jika saya nak jual pokok Bisa tulis terima Bapak matawaduk Tak kata Iyuk-yuk Jena-jena Iyun Tak apa sah Orang Islam apa sah Iki kat dituk Tikal abdina Iyun majan yang magaya Iyuh Saya nak berlaku Masuh aki boleh Tak apa asa iya. Cerang Islam lah. Apa asa? Kenapa boleh nak? Cerang cerah kan? Ni elang. Dupertelon. Agama na. Tahu aduk? Dah kerang soki. Kerang kerana. Kerang soki ni nak. Tak boleh kapper, kerang kapper. Kereng kunsoki soki tak kapir pendek. Salah kunbolan kereng soki tak kampun lah kaper. Tak kerja semat hormat. Ah belum malek oleh kereng soki. Eh lang agama. Berarti kurang yakin. Cak napa si titik olak naah ber. Saya boleh taningin sarang ajunan Eh Allah masih tidak. Tak kira pada saya bisa langalangin. Seperti kamu lakukan apa-apa hari? Bukan Allah Ta'ala. Apa kuat orang siapa hari? Tak kira bisa. Bukan Allah Ta'ala. Orang yang perempuan. Eh apa-apa akhir? Apa kuat? Orang yang tua. Syabrik warisan jumlahnyaan. Polisnya sampai miliaran, kuat tapi muncet betina. Adin an, an kualat adin an, an gini, lagi semenjatan, begal tade, begal tade, Ya orang yang panik mana Nabi urusan tunyai taningin sarang ajunan. Allah tak bisa naning tibi. Jadi saya kandik panik kun saning taning. Saning taning dari Allah. Paku waksa alakuh. Muni taningnya sekunik tetap sekunik. Paku se tak alakuh. Mun taningnya banyak. Paku ini banyak. Paku ini banyak oleh Tergantung jahpon e taningan jahpon e Allah subhanahu wa ta'ala. Manabi ampulandik keyakinan macam bernikah. Buntan tak mi madhami tak namina abad. Dekar yang lain, polan terok, kesukin lah. Tak kira. Perisi nombor Manazin alamafat, sakit qadhaa Rabbi. Sapa-sapa orang sesosat atas tunyana saya eka oleh. Berarti orang jadi ya, reng mo reng, dak kata saya dari ajunan Epon Allah. Berarti orang jadi ya pegel, dahkah keputusan saya dari ajunan Epon ya Allah. Berarti orang pendek tak setuju, dahkah kata tepan Epon ya Allah dahkah pasteh, saya dari ajunan Epon ya Allah. Tetapi susah. Kalau ternyata... Atani berkut ternyata Tak boleh Bicara berkut Atani Cekung ada ojen Tak usah susah Men susah berarti Orang yang berkata Kepas teh dari Ajunan yang pun Allah oleh banyak, oleh sekunik kapi ni kepaste pun. Bon. Allah Allah sinetepaki, Allah sinakar. Allah sin ngolak, Allah sin ngukor, Allah sin nimpeng. Bagi emang lo pasira pasira pun. Mpun lejek lekar begini pun. Ngun susah. Berarti tak setuju dak gela Allah. Tak setuju ke lawan Allah. Tak setuju dak keputusan dari Allah. Tak setuju dak ketetapan dari Allah dak pasteh diri Arjuna ni pun amak. Atakang atakang rogi dak atakan, atakang rogi. Tak, orang. tak usah susah. usaha-usaha tak kelam sukses usaha boleh tak sukses boleh tak usaha susah men susah berarti kau tak setuju dekah pasteh dari ajunan pun Allah kan orang rogi orang ontong orang soki orang live tapi kan keputusan dari Allah mana rasa susah susah apa cuma gigun oleh kalian. Orang yang panik kebiseh, sekelah bensabab. Orang yang mereng atas pastih. Saya dari Ajunan ni Allah. Orang yang pas tepak. Ocen. Nyiksek pas ocen. Bekel. Sosak. Aduh. Aduh darumah dia. Aduh darumah. Kenapa perjalanan tak kiamat? Nanti tak kiamat mungkin pun boleh nik cek ta para oceh sumprerotic kesedai ajunan epon Allah ni ke banyak bennya mun Allah taala ampun le embri na sekunung tak apa rogie segala bekon dek pekal bedeh bang labang bang labang selain semede dapat. dek ke sekunung banyak bang labang bang labang ada cik Allah Taala tidak akan kehabisan acara. Nah, saya kesokan ini pasti terjadi. Masuki orang. Ada piatana antara nak berkonveni kecapi ocen atau tak capi ocen. Ada piatana ni kamu boleh tanding kepi serangajunan pun Allah. Jangan sampai susah. Oh, lana. Berdetunya saya tak boleh. Eh, tak boleh. Eh, tak boleh. Lopot. Eh, tak boleh. Eh, Lopot. Tak boleh. Tak boleh. Takkan. antik. Ah, rogi. Tak susah. Tak susah. Tak susah. Atau usaha-usaha nak apa-apa Munsasah anika ya RTN menatalag berarti tak setuju katang laku. Berarti tak ndak ke tangpasteh. Man hazina la ma fatahu sakhit Ini rabbih. Niketermaktub dalam kitab Taurat. Taurat apo Nabi Musa alaihi salat wasalam. Yang sesusah atas Tunjana ualan tak eka oleh Naki dah lemulai nakir dah lemulai pasosa ni kebererti pada ben reng mureng atas ketetapan ben pasti saya dari ajunan epon Allah dan yang epurisan nomor empat neng kitab Taurat epon Nabi Musa alaihi salatu salam Man syaka musibatahu inna ma yashku rabbahu Siapa-siapa orang seasroh pola na oleh musibah Aneka pada ben orang asroh pola nak lakukan na pangeran Begas roh asroh dopak ke barat ke timur ke ke timur Nika pada ben orang yang salah poraki yang wala pangeran Nika beri musibah pangeran beri musibah Kan nika korang etis, korang sopan Orang atas tanah beri musibah kan tak sopan Pada ben bapaan. Atau berkurun. Anikah. Abri tindakan. Abri tindakan. Tindakan datkan Abri tindakan datkan murid. Makanan si murid nikah. Si anak nikah. Kalau ngebolong kok. Eh tindak dati yang kok. Bun guru, bungkok, bun bapa ni tindak daya beri, daya beri, ceroda, ceroda, ni kebala. Kan tak sopan Napa boleh Allah wanam beri musibah ni? Wahai wahab. Kedung gak kop, asa koreng, asa keserok koreng ja ben labu, asa aserok koreng ja ben sake, asa aserok koreng lain, ce rogi, edulum kasep, asa aserok koreng lain, ce a ben nika. Kailangan. tak usah tak usah keserok goreng haban ilang ilang napanyaman ya je ku melang persela pesenela ora tak usah keserok bon ngone anika pole lan Kebijakan pun Allah Ta'ala. Kebiraan Seakan-akan. aneka Kenapanya meningki bentuk. Tak milak Allah seakan-akan. Tapi mun pasanan itu rotahilah gue lagi koreng, berarti nerima, na pasasi pasti allah alapunlah nerima. Kasar keburu atau sa kebenta keburu katemu, urusan musibah, mun urusan kenikmatan kebenta kebenta, apa debet, orang menikah ebredit kapal kusan ban baapan ebredit kapal kusan ban ibun ebredit kapal tanah ebredit kapal kusan tetang kena e kebelak oreng oreng merasa terhormat Allah taala itu. ketika oreng panikah menyampaikan de ke lain tentang nikmat-nikmat sedari ajunan epon Allah Mun andi kenikmatan kebelak orek mun musibah Ketebiin tahu sama berdegar yang lain. Orang negri ni kepada bense, orang ngelaporaki Pangeran kering lain, Pangeran iya marah. Pangeran dia mempersalahkan bahawa merugikan kok. Seakan-akan seni ke. Keced lawening jadi keced keputusan dari Allah. Kita yakin bahawa apa napa si ampanam menjadi si tetipas tena abe nikaka kele terbaik ni darurat Allah. Le terbaik ni. Men syaka tahu Mun saka musibah hu inna maishbu rabbah. Mun a banika ka elanga. rogi, atani rogi. Sajen benyak rogi nro. Sajan akum berdesendir dari Allah. Benyan berdesendir tergantung. Dia pun cobaan dari Allah. Sajan benyak cobaan lah. Sajan benyak berdesendir. Makan lah. Orang yang paling raja pelai lah. Para Nabi. Para Nabi paling raja pelai lah. Sebab kanjeng Nabi si paling muljah, tetapi si paling rajah uh, Coba kita kanjeng Nabi juga. Nah, ada orang panikah selebi, aja cobaannya tempangkan para Nabi, para Nabi paling rajah. Sebab sabab, paling teng kita rajah temu Allah. Dalam tulisan da Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna azmal jaza. Ma'a'a wa'amil balak. Sa'anku nak lebih aku ngebelisnya dari Allah. Ada tergantung tak lebih aku boleh cobaan dari Allah. Sajan banyak cobaan. Sajan banyak belisnya dari Allah. Orang yang terkadang pergi sampai di otang di budi dan Tetapi dengan Soki Mulain dari di otak Tak tegang rogi Atas ni rogi Asalah Ajar tak kelem tahu, Ajar tak kelem paham, Kenapa lagi tak kelem apal Tapi di budi ni Kerana ni seperti orang yang sekencang ngajar. Ngajar lagi ilmu. Macalan ilmu. Akhirnya. Ilmu saja banyak. Banyak. Salah tak bisa. Ampunlah gampang. Tak mengangkui oleh ilmu. Bagaimana gempang oleh ilmu? Yang kecil yang tak perjalanan boleh pun. Tak nangkar pun. Tak jangan banyak. di Budina paham banyak orang seceut lakar memahami ke di Budina ternyata depan Allah apa tadi ngejar neka salam pun tanpa putus asa ngajar tak kelempah paham ngapal laki tak kelemah apal tapi di Budina ternyata luar biasa apa pareng ilmu dari Ajunan. depan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau kak dinto dalam kitab, yang kitab Tuhfatul Muftaj. Masya Allah. Beliau pasti mujtahid. Inna azamal jazai al-hantala. Wiasbar ijitabahu. Wida rodiah isofahu. Di aku uh, nak beli sen dari Allah tergantung dan aku uh, nak belai cobaan. Bangsa aku Nabi Ta'ala apa nak ketinggian pon lebur, ampon dah cinta ada kesetong gak bulan nah? maka Ibric belai. Ibric cobaan, Ibric ujian. Beni Ibric kocor beni, beni Ibric cukup beni. Jadi belai. Makan, tak sah ngan serangan ngajpin kabaden. Tak sah ngan serangan, menabak evarian ecapo e tangkuen musibah geng. Mungkin cek yang ikan Allah. Sebab Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hambanya. Nekak beri belahi. Pasapar misalnya. Maka orang yang panikai. Persemak ke Allah. Mungkin sampai. Jadi itu. Wah ada keratu. Bani saya kata resmak. Tetima Nabi berada debu. Paling. Aku nge-berlisain. -nge -nge, Pernika beli-lisain suffer. Tapi berdua dia datang suffer. Rido. Anak boleh nak. Rido nikah. Anika ampun lah. Paling suffer-suffer. Rido, Rido nikah. Rido nikah suffer si paling tekih. Saya kata suffer, suffer Biasa saus. Nika ampun lah. Oleh beli sen silah. Jangan boleh sampai Rido? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salat wasalam ucil apereng ban yusya bin nun etengah jalan tepangi ban manu pote se manu ban ni langsung ningke kapenggi bang Nabi Musa alaihi salat wasalam ningke bas manu ningke tak takok berarti ke Nabi Musa Sebab mungkin Nabi Manuk ni Kak rasa aman. Tak kira banyak cantik. Mungkin orang yang makan, Paku Manuk. Paku cantek. cantik. Ya, ke sini orang kok, Nung kok, Tak banyak cantik. Tak merasa aman masalah. Manuk ni. Jadi tak ada Manuk Nung kok. mana Manuk, Curiga yang laluan. Ongkoh no ngkoh. Ongkoh ngertiaki bada mano. Pahani ke. entar kereba enak muntah ewek Maka nak. Mano tako. Simak nyemak. Bola ncet biasa mikoh no orang. Muntah nabi pun. Jangan kankah nabi. Sebagian ulama akadja. Sultanul Arifin Syekh Yazid Al-Bastami. Beliau tak din tahu. Teng hapu lamuna jedak Allah, manuk-manuk niki entar. Syekh Yazid Al-Bastami gadhi munajat ke Allah taala ni tak kuliah sekali tak solat nak bana tak aku di sekali sebit abi di ingat patung neng neng ingat patung ingat betul. Nung, nung neng neka tinggaplah munajat ke Allah taala ni ingat inga patung diam mematung. nung neng seke manuk-manuk ni ke biasa ning ke deka Syabu Yazid Al-Bastomi Karena boleh yang betul cikgu Semangat ini Kepasanan matur dengan Nabi Musa Eh Nabi Musa Abdi Cikgu Pakat Ini e, Nabi Musa Abdi juga uki Abdinatakuai kan tanda Jadi minta tolong kangkui keselamatan nabat. Minta tolong dek ke nabi Musa. Karena manuk penikah merasa aman dek ke nabi Musa tak kira pahat nabi Musa. Bahkan manuk panikah andi keyakinan nabi Musa bisa nyelametaki dari ancaman. Dari, napanya mana, dari ancamna orang lain tak kemano nih kan? Kok mentero selamat? Iyo santar, ke Nabi Musa. Kok minta tolong ke Nabi Musa? Abdi ini jaga ki, jangan sampai apa-apa yang kentap abdi kent, kent, Nabi Musa. Siapa yang simatin? Kak Dito, berde. Manu, manu elang, kak ini tu yang mati nak pinah. Eka akan naptin benda manu elang, kak di saat Nabi Musa. Oh marah marah marah, masuk benda klem kapeng, masuk klem kapeng. Kapeng, kapeng ini kan benda kapeng atas, benda kapeng bawah, masuk kapeng sebawah. Sekejaki itu mau datang orang cuma nak lang nih, motor si mana lang? Nabi Nya Allah ajunan Nabi, sehingga ajunan je langalangin abdinah. Dari mana sih abruin abdinah? Cerdakan abdinah mana? Sehingga ajunan je sampai langalangin abdinah. Kau angkui abdinah kat ditok. Nggak akan manu. Cukup engkupin Nabi Musa. di nejat. Kakan nejat manu. Mumpasanan tak beki kipen hajunan manu. tai ibu ngakan lagi ngapdini. Onja daya vailah. Berarti tahu orang Maka tau ya. Kalau iya ternyata aku Daya daya baik ya, sengkok di mbi, tetapi mbi ni bahan sengkok, hari bahan sengkok esam belia, kalau bahan kapilah, kakan je deh, abi, engkau nyambelia mbi, mbi je kalau bahan kapil. Gula tak anda, tak cukup mbi, tak cukup terkini tak anda, gula ni kecerkakan. le, cukup manok, tak anda ke cukup mbi yang gula. Lahmul ghanami la yasluhuli. Muntah ki ngambik lah kalau entah. Cocok ke tenkulah. Tak selera tenkulah. Jadi apa ilah? Be'en ngekantang ke tenk. Mereka lah epokang singkok dia. Enggal akhir men singkok ngekantang jiribai. Bupun tenk. Muntan gula muntian terongah karna berdesa bisa kakak dari perhatian ajunan apa nak apa nak monsohana ajunan kentu si duan kentu apa hijau hijau lebih kau warna kena bisa bisa kentu wuyu si rapa-rapa dumika angkui nyala mata mano si minta tolong siap nabi musa wanika hijau pik hijau cok soca Masya Allah. Nika kun demi mana? Pas katipan apapun. -apa, demi manusia, demi umat. Langkong-langkong demi ulama. Kita siap matih demi membela ulama. Siap kita matih. Siap lokah. Demi membela ulama. Nabi Musa jangankan ulama. Nikah pun demi membela manuk. Nu napa manuk, sia labaitoro, de sikun manuk. Apa dega. Tapi pun orang ini ke tak mikirin aban tib melolo, tapi mikirin orang lain. Bahkan melebihin dari mikirin aban tib. Wa yuriduna ala anfusihim. Walau karena Ini ke demi abhil lain wani. Nabi Musa ini ke siap kangkui buta. Siap kangkui sojana ejol pik. Siap kangkui sojana panikai to keluar. Imarah marah tak rapi marah tak rapi. Nabi Musa langsung agentang. Nabi Musa langsung agentang. Tule tule tule. Pas nging Manuk mano pandai kekadekadean Nabi Musa Manuk Mano pandai kenyocah. Dkas ke socaduan Nabi Musa alaihi salatu wassalam Nabi Musa Kimeng Abu Bobo mungkin Nabi Musa ajunan nabi na nabi Allah ajunan ce penting yang ngakuin soca due ajunan ki berjuwang enggak dite Nabi Musa Maaf, pasanan ini ke mana? Cik banyak keperluan Ajunan Keleban suci ngadepin gitu Cik ngadepin orang-orang kafir Cik cokok banyak Ngadepin Parkar si akung gitu Naki, nabi, nabi Musa Maaf, pasanan disepelekan so jana Ajunan Dua apu. Ampun Ampun Kemani Nabi Musa ajunan sangat penting sangat puto ka? so cecak dia kenapa so cecak ni gamat tega puto so cecak ajunan kali cuba paling agi ke mana? ajunan ki ngat bena fir'aun keman orod banyak siat bena kentok ki ya. mun ajunan lah buta kada aduh hati ah, bena apa kadik Akhirnya saya manuk. Buruh pas. Manuk saya kapeng. Manuk saya kapeng ni ke bahagia buruh. karena Bik yu syak bin nun kat dintuh. Eta buin ketika ento. Kenapa jalan kun manuk? Mak sampai api lain ketika entuh Ajunan. Bahagia burungku ku manuk. Manuk saya berdua ni dalam. Kapingnya Nabi Musa aliselat salatu selam buruh, dengan buruh itu abang ben, manu, elang kasa. Sekejap kita muda tangkap dia kedua. Nabi Musa, aktor nama dekat Jibril. Telepon Malaikat Jibril. Kemudian setengah Abdi Nabi Musa Malaikat Mikail. Kibur seterti jukok, seterti mano isak dan gula, seterti mano pelang dan gula, seterti mano mano perak saya tabung isak kini kah? Entahlah Entar keajunan kalaban. Aropa manu. Ida rangka. Ngujih ajunan. Ketipan apa? Ajunan. Ida lem. keputusan di Allah. Pastih. Seri ajunan. Ipun Allah. Rekira ajunan. Kento super. Panapa punten. Demi keangkui perjuangan. Ajunan. Kento bisa berkorban. Panapa punten. Ternyata. Ajunan. Ajunan suka berkorban. Ajunan suka berkorban. Demi keangkui membela orang lain. Jangankan manusia. Manuk serang Ajunan. Eh bela. Sampai Ajunan siap. Keangkui menanggung risikonya. Demi keangkui api lain orang yang seminta lain. Maka Ajunan siap. Keangkui lokah. Keangkui catut. So, cana. Ajunan. Lulus. E Ini ujian kadit. Ini kepasnan mereka jibril sedang menikat mika'il jamah yang dimuliakan Allah swt Benyan. balasan tergantung je pun banyak cobaan. Mana boleh coba benda Allah taala nanti kau orang panikam boleh kasenengin Allah kerat tu dekajunan je Allah terus jangan sabar orang yang Maka mereka bekal. Eh pasemak dari Allah, sejen rido orang yang menikah, kalau sejen kerat tu Epon Allah. Muka muka saus kita ada tu orang orang yang sekerat tu, ben orang, -orang yang pasemak, ben lulus ujian. Amin. Ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahihibnulamin. Allahumma salli ala Siddina Muhammadin nabiillah alqaimin minhumuqillah ma daqat illa farraj Allah. Sallallahu ala Siddina Muhammad. Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ya Allah, inna nasak lam yadid, fi walata wa wa li ta'atik Allahum ya Musa adam ya ma'alima ya Allah ma'alimuhum ma jahilu wa dakhirhum ma nasu wafta'alihim min barakatih samai wal-ard. Inna kasamim qaribun mujibu al Allahumma Allah ma'inna nas'aluka lahum kuwata al-hibdu wa sanat al-fahmi wa s-sobh'ad-dihni. Allah ma'jalhum hudatan muhdadina gaira dallin wala muhdillin. Allah ma'habib ilayhim iman wal fi qulubihim. Wa qarihi ilayhim ul-kufir wal-fusyuk Wa'jalhum minal rasyidin. Rabbana hibrana min azwajina wa dzuriyatina kurotaa yuniu. Yang Allah memutlakin imama. Allah Allah Allah menyala, min menyala, allah menyala, allah menyala, allah menyala, allah menyala, allah allah menyala, Qur'an al allah menyala, allah menyala, allah menyala, allah menyala, allah allah menyala, allah menyala, allah menyala, allah menyala, allah menyala, Allah menjernihkan mereka dari sui wa sallihum Allah menjernihkan mereka dari orang orang fasik allah menjernihkan mereka dari orang orang fasik allah menjernihkan mereka dari orang orang fasik allah menjernihkan bima minhum allah عليهم هُمْ رُشْدَهُمْ الله موجعلهم و الله مجعلهم لنا محبين و علينا موق مقمست و علينا مقبلين مستقيمين لنا مطيعين غير عاصين ولا أقين ولا خاطئين معنا لا تربيتهم لا تديهم و ذلك خير لنا ولهم الله معينا أولادنا و ذرياتنا من فناء القبر هذا بالقبر و فناء المسيح الدجال الله مربنا نعمتك التي نعمت علينا Wa ala walidayna wa anna'amala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jum'at datang, Jum'at lagi Jum'at manis, muka-muka kita bisa Sa'apul Kumpul, yang penuh kesantaran Al-Bustan, Banyukiri, yang dalam rangka Amulot, dan kholaki para Masyayikh, kholaki para Ulama, kholaki para Pejuang-pejuang Islam, kholaki para syuhada, para sulihin, para kuruh, dan mengesepo, mengesepo Jukan ilmu langkah amolot pengakhi dan ngepunga atas lahir epon bagi dah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Samping juga apa pernyataan tangkui kuasa Islam dan umat Islam menang Islam bagi umat Islam. Muka saos. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.